Kau inginkan aku, ikuti maumu, selalu bersamamu, di setiap waktu, apakah kau tahu, apa inginku, kepada dirimu I can't Selalu mengharapkanmu, berdua denganmu.